Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi nggak ngomongin gitar lagi Kenapa? Karena sekarang waktu menunjukkan pukul 2:45 atau 15 menit sebelum jam 3 pagi. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melanjutkan konten gue yang kemarin sudah uh, diupload ya, yaitu Deep Talk. Sekarang adalah Deep Talk episode 2. Buat yang belum tahu konten Deep Talk di sini adalah waktu dimana kita sekarang bertukar pikiran, diskusi, tidak menjatuh satu sama lain atau tidak menyalahkan atau membenarkan secara absolut gitu ya apa yang kita omongin sekarang. Pure di sini diskusi, belum boleh salahin gue, lo boleh uh, memberikan masukan kalau bang yang benar tuh seperti ini Atau menurut gue bang seperti ini gitu, di komen ya di bawah Nah di konten Deep Talk episode kedua kali ini, gue mau ngebahas ada pertanyaan yang cukup deep Dan gue rasa ini sangat amat patut sih lebih tepatnya untuk dibahas apalagi khususnya di Indonesia gitu ya Yaitu pertanyaannya adalah, do you have to be smart to be successful? Atau dalam bahasa Indonesia nya, apakah lo harus pinter kalau lo tuh mau sukses? Nah, secara logika, gampang, kayak ibaratnya nenek-nenek juga bisa jawab gitu loh, atau anak bayi juga mungkin bisa jawab. Ya, iyalah, man, orang tuh harus pintar lah buat sukses. Apaan sih pertanyaan bodoh ini di TikTok? Dari mananya gitu kan, tapi coba pikir realitanya tuh, kita tidak menjalankan hal yang seperti itu gitu. Realitanya banyak kok, ada orang yang sebenarnya gak lulus kuliah, misalnya, atau dia tuh nggak kuliah gitu kan, tapi bisa lebih sukses dibanding sama yang kuliah gitu kan contoh nggak usah jauh-jauh Bill Gates uh, dan masih banyak orang lain juga yang mungkin gue juga takut salah nyebut dia bener apa enggak gak lolos kuliah apa enggak gitu ya Mark Zuckerberg ya itu juga salah satunya juga apalagi juga sekarang kita melihat banyak sarjana yang cari kerja aja tuh susah gitu Padahal setiap tahunnya banyak banget lulusan dari SD ke SMP makin banyak SMA, kuliah, habis itu lulusan siap kerja ini Makin banyak gitu loh jumlahnya tiap tahun Tapi masih banyak juga orang yang gak sukses Masih banyak orang yang keterima kerja aja enggak gitu loh Bikin usaha pun ada yang sukses, ada yang enggak gitu ya Nah pertanyaannya itu jadi kayak Apakah emang benar harus pinter? Apakah kita bodoh aja cukup untuk sukses gitu Nggak Enggak juga sih, sebenarnya kita harus pinter gitu loh. Jadi, kalau menurut gue, gue mungkin langsung jawab kalau di sini ya. Menurut gue, dari pertanyaan ini jawabannya adalah yes. Benar, lu harus pintar. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, pintar itu apa sih? Pintar yang gue maksud di sini supaya bisa sukses itu apa sih? Plus, pertanyaan terakhir ya, sukses itu apa sih? Kapan lu dikatakan sukses, kapan lu dikatakan tuh enggak gitu, kapan lu dikatakan pintar, kapan dikatakan enggak. Nah, yang membuat gue tertarik untuk membahas pertanyaan ini adalah kalau kalian tanya misalnya ke orang tua kalian atau siapapun pinter tuh yang up kayak gimana sih gitu pinter menurut tuh yang kayak apa sih jawabannya pasti rata-rata ya nilai lo harus bagus lah di sekolah nilai lo tuh harus uh, lewat dari standar yang sudah ditentukan dari pendidikan atau negara lo gitu kan dari hukum yang berlaku, oh nilai lo harus di atas 75 misalnya kalau zaman gue dulu 60 apa 65 gue lupa nah terus kalau misalnya lo nggak melewati standar itu, kalau lo nggak ngelewatin jenjang itu sampai kuliah misalnya atau sarjana, artinya lo kurang pintar. semakin lo bisa melewati itu, artinya lo semakin pintar, dianggap semakin pintar pasti jawabannya rata-rata seperti itu gitu ya tapi balik lagi ke pertanyaan gue yang sebelumnya juga kenapa masih banyak orang yang sudah melewati tahap kepintaran itu tapi gak sukses gitu menurut gue, nah ini jawaban gue ya orang yang menjawab kalau orang pintar itu adalah orang yang berhasil melewati jenjang pendidikan seperti itu dan hanya itu aja maka dari itu lo bisa dibilang pintar menurut gue itu salah menurut gue kurang tepat lah bukan salah ya kenapa? karena kecerdasan itu gak cuma diukur bisa dari akademik doang tapi bisa dari kecerdasan yang lain nah Gue akan membahas tipe-tipe kecerdasan Yang sering banget orang lupa Dan tidak dijadikan indikator suatu kecerdasan gitu loh Suatu kepintaran Nah ini gue juga riset juga Ada tokoh pendidikan sekaligus psikolog Yang mencetus teori tentang kecerdasan majemuk Yaitu si Howard Gardner Nah dia tuh berpendapat Kecerdasan itu tuh ada 9 tipe ada sembilan macam yang bisa banget manusia gitu, kayak kita itu tuh kuasai gitu loh. Dengan catatan memang harus diasah dengan baik, dan dia juga setuju kalau kecerdasan itu tuh enggak hanya diukur dari kecerdasan akademik doang gitu atau nilai akademik, prestasi akademik. Nah, di sini gue akan bahas satu-satu lah. Kita sama-sama belajar di sini, gue bukan ngajarin. ya Sekali lagi, di sini diskusi Lo boleh salahin gue kalau gue memang ada yang salah satu menurut dia adalah kecerdasan itu ada yang namanya kecerdasan linguistik kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa yaitu udah jelas ya dari bahasanya aja dari kata-katanya aja adalah bagaimana kita uh, bisa memahami berbagai bahasa atau memilih kalimat yang efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu orang nggak bingung atau misalnya gue jadi cepat ngerti kalau lo yang bahas kalau dia yang ngejelasin gue nggak ngerti itu artinya lu punya kecerdasan linguistik seperti itu nah kecerdasan linguistik ini itu gimana ya? Mungkin secara akademik di sekolah Ataupun kuliah itu nggak diajari Technically nggak didikte gitu loh Gimana sih cara ngomong yang benar gitu loh Terus nanti lu dinilai gitu Apakah lu bagus apa enggak Mungkin enggak ya Mungkin nggak semua sekolah kayak gitu Atau nggak semua tempat kuliah kayak gitu Apalagi bahasa juga sekarang Ibaratnya yang paling umum kan Untuk bahasa selain Indonesia ya Yang perlu kita pelajari adalah Bahasa Inggris Itu udah pasti Padahal sebenarnya mungkin bahasa yang lain Juga penting juga gitu loh Untuk dibahas Pertama misalnya bahasa Mandarin Bahasa Mandarin itu mungkin akan jadi bahasa Yang nanti beberapa tahun lagi Menurut gua sih, sama gue baca-baca di artikel juga itu bisa jadi yang uh, sangat diperlukan juga sama kayak bahasa Inggris. Belum lagi bahasa-bahasa yang lain gitu loh yang mungkin dengan lu punya pengetahuan itu lu jadi bisa membuka kesempatan untuk sukses gitu loh. Padahal tadinya nggak jadi salah satu kurikulum dalam pendidikan itu harus diambil dari les atau diambil dari apa ya, kita gimana pinternya gitu loh untuk kecerdasan linguistik. Kalau yang dibahas cuma bahasa Inggris doang gitu kan ya. Mungkin itu memang harus dari kitanya juga yang mau mendalami itu apa enggak. Karena memang Sistem Pendidikan Indonesia nggak mewajibkan bahasa lain sih, ya... Yeah, correct me if I'm wrong. Lalu lanjut kecerdasan nomor dua, ini yang udah paling sering dipakai apalagi untuk orang tua dan ya mungkin masyarakat secara umum lah. Kecerdasan ini dipakai sebagai tolak ukur utama, lu bisa dibilang pinter apa enggak? Yaitu kecerdasan logika, Slash matematika kecerdasan logika sama matematika ya bisa dilihat lah ya lu bisa jago hitung-hitungan ngapalin rumus selalu tahu kalau lo dikasih soal uh, rumus yang sulit lu bisa lakuin terus secara logika kalau misalnya gua kalau misalnya gua punya baju yang basah gua mau pakai ya gua harus keringin gitu loh itu kecerdasan logika yang standar ya sorry tapi itu perumpamannya kecerdasan logika masih banyak contoh kecerdasan logika yang lebih kompleks nah ini tuh menjadi tolak ukur yang waduh kayaknya semua orang akan berpacu ke sini deh. Kalau ditanya lu pinter enggak? Pasti nanti matematika. Eh lu bisa matematika ya, lu pinter deh gitu kan. Oh lu bisa bahasa Inggris ya, boleh juga. Padahal itu sebenarnya kecerdasan gitu loh, sayang sekali gitu Nah gue gak akan membahas lebih lanjut lah, itu lo juga pasti udah pada ngerti Nah gue akan membahas kecerdasan yang selanjutnya Yaitu kecerdasan kinestetik Kecerdasan kinestetik itu artinya bagaimana kita tuh secara fisik gitu bergerak bergerak. Apakah kita bisa cepet banget bergerak seperti Usain Bolt gitu kalau lari Atau uh, Cristiano Ronaldo Atau Gareth Bale? Nah itu dia tuh punya kecerdasan kinestetik Dia memiliki badan yang Uh, di atas rata-rata orang normal dan akhirnya dia bisa memilih otaknya gitu ya dalam sepersekian detik akan bergerak seperti apa secepat apa dengan cara yang seperti ini tujuannya untuk seperti ini nah itu tuh kecerdasan kinestetik dari situ pun udah bisa kita lihat gitu loh ya pemain bola harganya mahal banget gajinya mahal banget ibaratnya itu wajar lah Kecerdasan kinestetik itu kayak nggak semua orang punya lah Walaupun itu salah satu Emang kecerdasan yang bisa kita latih Kecerdasan selanjutnya Yaitu kecerdasan spasial Kecerdasan spasial di sini ya lebih ke gambar sih Bagaimana kita mengvisualisasikan objek Menjadi gambar 2D atau 3D Ibaratnya ini suatu kreativitas lah Bagaimana tuh sense of art lo itu bekerja Dan uh, muncul menjadi suatu karya Nah itu tuh spasial Contohnya tuh banyak banget ya Vincent van Gogh Galileo Galilei dalam dia bikin blueprint saat rancangannya Dan masih banyak lagi gitu loh Nggak semua orang itu bisa punya kecerdasan spasial yang tinggi ya kayak mereka Gue juga pernah lihat mungkin ini no offense banget ya Jangan langsung buat judge kalau gue ngomong gini Tapi gue pernah lihat kayak orang yang mengidap autisme Dia bisa menggambar uh, apa namanya pemandangan kota Kalau nggak salah New York City itu gue pernah lihat dalam sekali lihat pas lagi naik helikopter. Jadi pas dia lagi naik helikopter dia sekali lihat habis itu pas dia turun dia langsung bisa menggambarkan exactly persis sama apa yang dia lihat waktu dia di helikopter. Man, walaupun lu mengidap autisme, kalau lu bilang itu kekurangan, kayaknya enggak deh. Itu suatu kelebihan anjir. Lu bisa langsung bisa photographic memory kayak gitu. Apa coba? Itu suatu kecerdasan yang menurut gua anjir itu baru namanya cerdas gitu ya kalau menurut gue ya lalu kecerdasan selanjutnya itu kecerdasan musikal ya ini kalau kalian bisa lihat misalnya konten gue juga gitu loh berkecimpung di dalam dunia musikal itu. Walaupun gue sebenarnya gak bisa ya dibilang kecerdasan musikal gue tinggi sih Tapi dari konten musik gue, disitu gue bermain menggunakan kecerdasan musikal Bagaimana kita bisa membuat nada-nada yang enak didengar, harmonis, dan segala macam gitu loh Sekali lagi itu bukan sembarang orang yang bisa buat ya, dia memang juga harus belajar gitu loh Terlepas akademik lih belajar atau otodidak, intinya lo disitu sedang bermain menggunakan kecerdasan musikal lo Nah sisa ada empat kecerdasan, ini mungkin kecerdasan yang sangat jarang atau mungkin lu gak sadar kalau itu adalah kecerdasan Kecerdasan selanjutnya itu kecerdasan eksistensial Berat banget, berat banget cuy ini adalah kecerdasan yang dimana kayak filosof gitu loh, kayak Plato Jadi kecerdasan eksistensial ini adalah kecerdasan yang dimana lo tuh aware gitu loh Lo aware terhadap makna hidup, lo aware terhadap lo aware terhadap kematian dan juga sama realita kehidupan Lo aware sama apa yang terjadi di, di sekitar kita gitu loh Kita hidup, kita mati, realita hidup adalah seperti ini lo sadar akan hal itu dan lo juga punya kecerdasan bagaimana survive terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah itu menurut gua kecerdasan yang main. Aduh percaya sama gua. Gak ada tuh tajuk kurikulum di akademik bilang kecerdasan eksistensial. Kita akan belajar bagaimana kita memahami hidup. Paling di agama kan adanya dan agama di sini juga uh, mungkin lebih menetik beratkan agamanya itu sendiri yang dipelajari gitu loh ibaratnya sistem nilai akademiknya adalah begini lu akan dianggap pinter soal agama kalau lu banyak menjawab benar pertanyaan soal agama lu itu adalah sistem pendidikan yang sekarang mungkin Bukan menilai seberapa ngerti dari apa yang lu ajarin itu tuh soal agama Atau apa yang diajarin itu soal kehidupan dari agama itu gitu Agama itu ngajarin kehidupan Lu gak dicek kalau dunia nyata tuh seperti ini Bagaimana menyikapinya dengan dasar agama dan segala macam. Menurut gue itu masih kayak sedikit lah Enggak, Ya mungkin gue juga salah di sini. gue gak bisa ngomong sedikit juga Atau kayak gimana sih ya Correct me if I'm wrong Tapi kayak gue aja baru denger kecerdasan eksistensial itu ada Waktu gue dulu sekolah tuh gak ada yang menyebutkan hal ini Padahal ini menurut gue juga Termasuk kecerdasan yang menurut gue sama besar pentingnya gitu loh Sama kecerdasan yang lain Lalu kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan naturalis Atau kecerdasan bagaimana kita aware terhadap alam sekitar Beda ya kalau yang tadi itu secara intangible Tidak berwujud gitu yang kita bahas Tapi yang sekarang adalah tangible Yaitu alam Indikator dari kecerdasannya juga gampang sih Kita juga, kalau kita udah cukup aware Tahu buruk atau baiknya Kalau kita ngelakuin sesuatu dampaknya terhadap lingkungan itu kayak gimana Itu udah punya namanya kecerdasan naturalis Punya kecerdasan naturalis itu ibaratnya Contoh kayak gini ya Kita nggak buang sampah sembarangan Karena kita sadar kita akan merusak lingkungan Terus pabrik-pabrik membuang limbah, cair maupun gas gitu ya Udara maupun yang fisik yang benda padat Kita jangan buang ke tempat yang memang akan merusak lingkungan Kenapa? Karena bahannya itu susah dihuras Ibaratnya ya, kayak gitu gitulah untuk Kecerdasan naturalis sadar akan hal itu, gitu loh. Sadar akan alam, kalau kita uh, lakukan sesuatu itu bisa rusak apa enggak. Lalu selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Itu kecerdasan berkomunikasi sesama manusia bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri secara sosial dan tetap survive tanpa merugikan pihak manusia lainnya bagaimana kita membangun relasi di lingkungan dengan teman dengan keluarga, dengan rekan kerja dengan orang yang bahkan tidak kita kenal kalau lo bisa survive hanya dengan kecerdasan interpersonal, menurut gue bisa bahkan dengan lu bisa beradaptasi dengan cepat Dengan makhluk yang sama seperti kita Yaitu manusia Kita bisa sukses kok Sangat amat bisa mendekatkan diri kita terhadap sukses itu sendiri Karena gak cuman sendiri Karena ada teman kita juga Karena ada orang lain juga yang membantu karena kecerdasan interpersonal kita tuh membangun relasi ini sehingga kita menuju sukses itu lebih dekat dan lebih cepat, ya mungkin gue juga bisa salah ngomong kayak gini, mungkin ada orang yang bisa menghambat kesuksesan kita itu sendiri ya itu bisa juga sih, tapi dalam memiliki kecerdasan interpersonal kita bisa memilih, karena kita nanti akan mencari, kita bisa pilih juga mana yang bisa membuat kita lebih sukses mana yang enggak, kalaupun yang ada yang enggak ya udah. kalau misalnya kita temenin aja tidak merugikan kita, ya nggak masalah gak mesti kita harus cari yang, oh, Gue punya temen tuh harus yang bisa bikin gue sukses Yang enggak gue gak mau gak gitu juga gitu. Kadang kita harus berteman tanpa melihat itu sih guys Jadi karena nanti ada kesempatan di depan Yang mungkin akan muncul Kalau kita berteman dengan mereka Itu bisa jadi Atau ya sekedar karena temen aja Kenapa tidak gitu? Selama tidak merugikan sekali lagi Kayak gue juga pernah dengar quote seperti ini Kalau lo mau cepat ya lo sendiri Kalau lo sendiri itu lo bisa cepat mencapai tujuan Tapi kalau lo bersama-sama mencapai tujuan itu Sama orang yang satu visi sama lo Mungkin gak cepat Tapi lo bisa jauh atau lo bisa to the next level Yang lo gak bisa gapai itu sendiri Salah satu perumpamaan kalau lo punya kecerdasan terpersonal Lalu yang terakhir kecerdasan Tadi, interpersonal sekarang kecerdasan intrapersonal. Nah, ini adalah kecerdasan terhadap diri lu sendiri, kemampuan dalam memahami diri sendiri. Oh, gue tuh orangnya seperti apa sih? Oh, gue sukanya tuh apa sih? Gue nggak sukanya tuh apa sih. Gue gampang marah apa enggak sih, atau gue ternyata gampang dibully apa enggak sih? Punya pemikiran seperti itu dan uh, melihat diri lu itu dengan perspektif yang seperti itu adalah tanda lu memiliki kecerdasan intrapersonal. Contoh dari hasil lu memiliki kecerdasan intrapersonal ini adalah lu lebih... Mem Mahami diri lu, contohnya adalah misalnya kayak gini: lu tahu cara paling efektif, paling gampang dalam memotivasi diri lu untuk bekerja. Misalnya, oh, gue kalau misalnya makan banyak, gue nanti bisa jadi senang. Oh, gue kalau mandi dulu sebelum bekerja, nanti gue lebih seger dan gue akhirnya bisa lebih bekerja, lebih secara efektif dan efisien, dan akhirnya optimal. Misalnya kayak gitu, itu bisa, itu artinya lu paham sama diri lu sendiri, lu sadar akan hal itu, lu lakuin, dan lu gapai hal itu. Dan contoh kecerdasan ini juga yang lain, misalnya contoh kayak lu punya cara khusus lu sendiri supaya lu nggak minder atau lu nggak malu. Kayak lu, kayak lu kenal. Mau diri sendiri aja, gitu. Anggap diri lu sendiri sebenarnya orang lain, ironis sih, tapi dengan cara pandang seperti itu lo jadi kayak coba ah gue kenal sama diri gue sendiri kenalan sama gue Wirman, gue tuh suka makan Indomie misalnya tapi gue tahu sih Indomie tuh gak baik buat gue kalau kebanyakan ya udah dikurangin, nah kayak gitu-gitu loh kayak lebih bisa berinteraksi sama diri sendiri jadi malah bisa lebih kenal sama diri sendiri jadi gue tahu kalau gue tuh nanti uh, harus ngapain gitu loh, kalau misalnya gue kenapa-napa, misalnya gue emosian oh gue tahu kalau gue emosian gue tuh harus ngapain supaya gue bisa meredam emosi emosi tuh gak cuman marah ya, emosi tuh bisa kayak misalnya marah berlebihan atau sedih berlebihan atau dan lain-lain lah lu kayak nggak bisa kontrol emosi lu ini mungkin lebih mirip kayak emosional emotional intelligence juga sih jadi lu bisa mengatur atau nge hack diri lu sendiri supaya lu nanti bisa sukses supaya lu nanti tetap bisa fokus terhadap apa yang lu jalani. menurut gua dengan lu paham diri lu seperti itu gila itu baru namanya pinter kalau lu nggak paham diri lu, aduh lu bisa matematika pun belum tentu gue anggap pinter ngerti gak? nah itu adalah 9 tipe kecerdasan yang menurut gue itu sangat jarang dianggap sebagai suatu kecerdasan, dari dulu tuh selalu oh kalau lu nilainya bagus ya udah lu pinter, kalau ya udah ya lu goblok menurut gue itu sayang banget pemikiran yang sempit kayak gitu, menurut gue itu cukup sempit sih kenapa? karena kecerdasan tuh gak cuman itu kecerdasan tuh gak cuman nilai akademik gak cuman ranking satu, menang lomba Masuk kuliah universitas yang bagus, aduh SMA unggulan, nggak gitu, nggak gitu. Jadi, untuk kalian yang masih ngejar banget nih kecerdasan gua apa sih? Tuh, apakah gua cerdas? Apakah gua enggak? Guys, lu bisa punya kesempatan untuk cerdas. Lu harus pahamin kecerdasan itu nggak cuma satu, dan caranya banyak, apa banyak, dan sistem apresiasinya juga banyak. Jadi, nggak usah takut nggak diapresiasi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya itu kan tadi uh, smart itu apa gitu ya? Nah, sekarang adalah sukses. Itu apa sukses? Pasti kalau ditanya lagi ke orang awam, ya eh, nggak jauh-jauh lah. Uang, fame, terus habis itu kepemilikan suatu barang, mungkin yang misalnya mobil, rumah. Atau apa status juga? Nah, itu menurut gue juga memang bisa dipakai untuk sukses atau tidaknya gitu loh, indikator sukses atau enggaknya. Lu gitu loh, tapi menurut gue itu indikator yang buruk lah karena enggak semata-mata itu doang yang sebenarnya dicari untuk sukses. Kalau menurut gue, nah, kalau menurut gue, sebenarnya ada indikator yang lebih bagus untuk dijadiin lu tuh nilai diri lu tuh sukses apa enggak Yaitu nih, gue langsung sebutin tiga ya, yaitu truth atau kebenaran, strength atau kekuatan, sama fokus. Nah, di sini gue akan jelasin. Truth atau kebenaran Tanya ke diri lo sendiri Apakah yang sekarang lo lagi lakuin Apa yang lagi lo usahakan sekarang Adalah sebenar benar diri lo Apakah lu jujur kalau lo itu lagi ngelakuin Yang sekarang lo lakuin ini adalah jujur Itu tuh dari diri lo dan lo yang mau Karena kalau paksaan Atau bukan jujur dari diri lo sendiri Menurut gue itu belum sukses Kenapa gitu? Karena notabene tuh biasanya kalau lu melakukan sesuatu dari paksaan, itu tuh lu nggak 100% happy. Jadi terut kebenaran di sini adalah goals terakhirnya adalah lu happy dalam melakukan ini. Karena kenapa? Karena lu jujur, karena lu pengen dari diri lu sendiri lu mau ngelakuin apa yang lu lakuin sekarang. Kalau lu kayak gitu dan lu happy, lu udah memenuhi satu indikator sukses menurut gua. Lalu yang kedua, strength atau kekuatan. Jadi gini, apakah yang lu kerjakan sekarang membantu lu untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Apakah lu berkembang? Apakah lu grow? Kalau lu grow dan lu sadar akan hal itu kalau, oke okay, setahun lalu saat gue nggak ngelakuin ini, gue tuh kayak gini, cupu gitu loh Tapi setelah gue lakuin ini, gue berkembang, gue jadi punya ini, gue jadi ini, gue jadi itu Men, lu sukses Menurut gue lu udah sukses, walaupun lu belum fame ada, lu belum ada duit, lu belum punya suatu Tapi lu ngerasa diri lu tuh berkembang, menurut gue itu udah sukses Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu fokus Apakah saat lu mengerjakan sesuatu itu lu benar-benar fokus sesuai dengan passion lu yang ibaratnya uh, prinsip lu kuat dalam melakukan hal ini, lu nggak diganggu gugat sama hal yang lain, lu nggak gampang pindah prinsip karena lu punya pendirian teguh yang kuat kalau oke, okay, gua mau jadi yang A, kenapa? Karena gua mau gue fokus mata gua kayak make, pake pakai kacamata kuda gua hanya melihat hal itu kalau lu udah punya pemandangan dari apa yang lo kerjain seperti ini walaupun lu belum nyampe sana menurut gua lu udah sukses atau lu ibaratnya udah menuju kesuksesan itu sendiri dibanding lu punya uang dibanding lu punya fan kalau lu nggak punya tiga hal tadi lu gak jujur lu nggak berkembang sebenarnya di sana atau lu nggak fokus karena ini bukan passion lu menurut gua lu belum sukses jadi kesimpulannya dari deep talk kali ini adalah apakah lu harus pintar untuk sukses iya benar, tapi please guys, definisikan smart itu seperti yang gue katakan tadi Jangan sempit, smart itu banyak dan luas Plus sukses itu juga, gak, jangan sempit juga, sukses itu luas Jangan memakai indikator yang salah dalam menentukan lu cerdas apa enggak Atau lu sukses apa enggak Itu adalah kesimpulan deep tol kali ini Sekali lagi gue juga nggak akan lupa dan capek untuk bilangin Kalau ada kata-kata dari gue yang salah, silahkan komen di bawah mungkin lo punya pembenaran yang lebih benar lagi, Ibaratnya yang lebih cocok lagi buat lo dan didengarkan oleh orang lain, Silahkan komen di bawah dan kasih tahu gue juga, karena di sini bukan gue doang yang harus ngasih tahu kali ya, kalian juga bisa ngasih tahu ke gue gitu loh kita sama-sama belajar di digital kali ini. Oke okay guys, jadi uh, segitu dulu konten dari gue, kurang lebihnya juga mohon maaf, gue Wirman, keep rocking and headbanging, cabut dulu, peace out, exclaim forever.